Oke, pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas penyebab serta info detail dari tragedi main tense hari ini Tragedi nggak tuh? Si Sutups emang gitu orangnya Oke, yang pertama akan hadir atau rilis karakter baru Luqueta Nah, karakter Lukueta ini memiliki nama asli yaitu Lukas Dia itu berumur sekitar 20 tahunan cuy Kalau di dunia nyata dia itu adalah seorang pelajar dan juga seorang pemain sepak bola Yang bisa dibilang bintangnya di dalam tim sepak bola itu cuy Dan untuk skillnya itu bernama Hattrick jadi skill dari karakter Lokueta ini adalah Dapat meningkatkan atau menambah jumlah bar darah kita hingga 50 HP Setiap kita ngekill musuh cuy Untuk player-player yang suka barbar -bar, cocok banget sih ini cuy Apalagi dipasangin sama skill dari pet panda ya kan Udah sih Jadi nggak usah bawa mekit banyak-banyak lagi nih Bawa 5-6 mekit aja udah lebih dari cukup cuy Wow untuk bagaimana cara kerja dari skill Lukueta ini kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini Nah setelah kita berhasil ngekill musuh atau ngeend musuh ya kan HP atau darah kita itu akan bertambah terus menerus cuy Kalau nggak salah jika karakter Lukueta ini sudah level max atau level 6 Darah kita akan bertambah sampai 250 cuy dan dikabarkan karakter baru ini akan rilis pada hadiah pada event top up berhadiah nanti Yang kedua Ada karakter baru Hayato Fireblend Atau Hayato Awakening Atau apalah kalian namain ini karakter ya kan Dan skill dari karakter Awakening ini adalah Art of Blades Skill yang dia miliki ini dapat mengurangi damage yang diterima dari tembakan atau pukulan musuh. Dari informasi yang diterima, pada level 1 Hayato Awakening ini dapat mengurangi damage sebesar 35% selama 6 detik. Dan skill ini memiliki cooldown selama 50 detik cuy. Namun keterampilan atau skillnya ini akan dipindahkan jika Hayato Awakening melakukan tembakan. Um, dipindahkan ya. Berarti kalau saat kita menembak skill dari Hayato Awakening ini tidak aktif ya berarti Jadi cuman aktif saat kita ditembakin musuh doang dong Lumayan banget sih buat player-player yang suka barbar ini karakter Dan nantinya akan ada semacam animasi atau seperti shield atau perisai cahaya gitu cuy Di sekitar karakter ini untuk menandakan bahwa skill Hayato Awakening ini dalam keadaan aktif Untuk cara mendapatkan karakter Hayato awakening ini itu cukup mudah sekali cuy Cukup kalian menyelesaikan misi-misi yang ada Kalian sudah bisa mendapatkan karakter Hayato awakening ini Misinya apa saja bang? Yang pertama ada main di mode apa saja dan berikan 1000 damage kepada musuh dengan senjata apa saja Yang kedua ada main di mode apa saja dan kill musuh sebanyak 11 kali lebih mudah daripada misi yang kemarin buat dapetin Kelly awakening ya Dan ini dia cerita di balik karakter Hayato awakening cuy Cerita bermulai dari Hayato yang sedang berlatih Dan mengasah kemampuannya dalam ilmu samurai Dengan cara membelah bola kasti yang secara berondong dilemparkan melalui mesin otomatis Tentu saja hal tersebut mudah bagi seorang Hayato tetapi lain cerita kalau Hayato yang mengenakan seragam khas samurai pada saat itu Mencoba berlatih dengan sesama samurai Musuh separing yang terpicu karena Hayato berhasil melukai pipinya dengan semangat Menancapkan pedang ke daerah belikat kanan Tentu saja Hayato kesakitan dan dibawa ke rumah sakit Di rumah sakit, ternyata tangan Hayato ini tidak bisa ditolong dengan kemampuan canggih yang dimiliki komputer, tangan Hayato diganti dengan robot canggih yang bisa kita temui di Free Fire sekarang Cerita berpindah saat Hayato tengah asik berjalan membawa sebuah cangkir besar emas Tanpa sengaja, ia berpesan dengan sekelompok ninja yang langsung mencoba menyerangnya Hayato yang tersulut apinya, langsung berhasil menghajar sekelompok ninja yang berniat jahat ini Kegarangan yang ditunjukkan oleh Hayato inilah yang akhirnya mengubah dirinya menjadi Fireblade yang merupakan versi Awakeningnya Dan karakter Hayato awakening ini tidak hadir pas setelah maintenance ini cuy. Jadi karakter ini akan rilis di Free Fire server original sekitar beberapa hari atau minggu setelah maintenance. Entah 2 atau sampai 3 minggu berikutnya gitu. Baru Hayato Awakening ini rilis cuy okay. Yang ketiga Ada senjata baru AUG atau AUG Nah Senjata ini bertipe AR cuy Tetapi untuk jarak tembakannya itu menengah Untuk damage tersakitnya ya Kalau dibuat jarak jauh juga bisa Tapi damage-nya itu sedikit kecil cuy Bisa dibilang ini senjata Sejenis AR, tetapi untuk jaraknya mirip-mirip sama senjata MP5 lah. Fire speednya cepet, tapi jaraknya menengah. Tapi untuk masalah jarak ini bisa diperbaiki lah ya. Dengan adanya skin AUG dengan statistik range-nya plus 2 gitu kan. Jadi kita tungguin saja Garena merilis skin AUG yang menambah range atau jarak tembakannya gitu kan cuy. Okay. Yang keempat ada meta baru senjata di game Free Fire yang pertama ada pembaruan pada senjata Rambo atau senjata M249 yang biasanya kalian temukan pada lootingan di airdrop jadi senjata Rambo ini akan di pada akurasi tembakannya yang tadinya recoilnya itu minus nanti setelah update ini akurasinya akan ditambah atau diperbarui menjadi plus 1 Terus ada buff pada senjata VSS Nah, jadi senjata VSS nanti akan di buff untuk segi damage-nya Menjadi lebih sakit daripada damage VSS yang sekarang Dan untuk suara tembakannya akan semakin pelan suaranya cuy Jadi lebih kecil dan halus daripada kita pakai peredam atau silencer Wah, udah kalau kita nembak ada damage racunnya Ditambah suaranya pelan banget melebihi suara kalau kita pakai peredam. Udah sih. Di update besok ini metanya senjata SMG cuy. Apalagi VSS ya kan. Bakalan banyak banget yang pakai senjata ini nih. Terus ada buff untuk senjata shotgun sepas pada bagian demag-nya cuy. Jadi nanti demag dari senjata sepas akan jauh lebih sakit daripada demag sepas yang sekarang. Wah, parah sih. Sekarang aja kalau kita pakai sepas terus nembak musuh yang pakai helm level 2 aja itu langsung copot, cuy. Apalagi nanti setelah di-buff ya kan, musuh pakai helm level 3 aja auto retak tuh jidat. Terus ada nerf untuk senjata SM8 pada bagian red of fire-nya. Jadi nantinya senjata SM8 akan dikurangi fire speed-nya atau kecepatan tembakannya, cuy. Oh. Tetapi cuman sedikit atau minus satu. Um, di update kemarin senjata SM8 di buff Sekarang di nerf. Entar kita cobain senjata SM8 setelah update ini cuy Apakah berasa nerfnya atau tidak ya kan Jadi tungguin aja cuy okay. Terus ada buff dan nerf untuk senjata AK47 Untuk buffnya ada pada bagian damage dan akurasinya jadi demek dari senjata AK47 akan ditingkatkan menjadi lebih sakit dibandingkan demek AK47 yang sekarang, dan akurasinya sedikit ditingkatkan juga. Boleh-boleh nih update cuy. Dan untuk nerfnya ada pada bagian fire speednya akan dikurangi sebesar 3%. Terus ada buff untuk senjata Famas. Di sini diinfokan bahwa terjadi buff pada kecepatan selama pemotretan. Sebesar 10% um, Mungkin yang dimaksud di sini itu fire speed dari senjata famas atau kecepatan berlari atau berjalan saat kita membawa senjata famas ya. Kalau kalian ada yang tahu bisa bantu dengan cara komen di bawah ya. Okay. Ini suka nggak jelas nih mbak Google nih. Mungkin sudah tua kali ya. <tuk> Terus ada item baru yaitu revive kit. Nah, item ini berfungsi untuk merevive diri kita sendiri saat kita dalam keadaan kenok Jadi jika kalian memiliki item ini terus kalian kenok Nanti akan ada tombol suntikan seperti ini cuy Dan jika kalian tekan gunakan Dan jika kalian tekan gunakan Terus kalian tunggu beberapa detik Karakter kalian akan hidup kembali dengan darah atau HP 100 Berguna banget sih item ini buat push rank di mode kelas kuat rank cuy Dan item revive kit ini tidak rilis pada mode klasik atau mode ranked Melainkan akan rilis pada mode kelas kuat Dan mode-mode lain seperti seperti mode bomb mission gitu-gitu cuy Dan kurang tahu apakah item revive kit ini akan rilis pada mode klasik atau mode ranked ke depannya um, Mungkin pada update besar selanjutnya kali ya kita lihat nantilah terus ada pembaruan pada animasi saat kalian terjun dari pesawat animasi saat membuka parasut dan animasi saat baru turun dari parasut atau jatuh dari parasut Terus ada pembaruan pada animasi darah atau HP di game Free Fire Saat darah kalian sedikit banget atau kita biasanya bilang darah kita sekarat gitu kan Nah, jadi nanti setelah update ini Jika darah kalian sekarat atau berwarna merah Akan ada animasi kedap-kedip gitu cuy Waduh, kayak story jedak-jeduk dong Waduh sih Buat kalian-kalian yang suka lupa buat mekitan saat darah kalian sekarat Update ini membantu sekali cuy Terus ada pembaruan pada bagian tas atau backpack Saat kalian berada di in-game Free Fire Jadi nanti akan ada fitur baru bernama Short Dan jika kalian tekan fitur itu Maka item-item bawaan kalian akan menjadi lebih rapi cuy Kalau sekarang kan kalau kita looting-looting gitu kan Pasti isi tas kita itu berantakan ya kan? Kadang peluru SG ada yang di atas, ada yang di bawah. Dengan kalian menggunakan fitur baru short ini, maka item-item tadi akan secara otomatis menjadi lebih rapi cuy. Jadi peluru AR atau peluru SG atau item-item lain akan jadi lebih rapi dan nggak berantakan. Ini bagus banget sih, biar kita mudah membuang item yang ingin kita buang ya kan? Garena, I love you. Terus ada pembaruan pada granat di game Free Fire. Nah, jadi nanti setelah update besar ini, ada pembaruan pada saat kita melempar granat atau flashbang gitu kan, menjadi lebih mudah dan akurat cuy. Jadi saat kita melempar granat itu tidak mengarah atau membelok ke arah yang tidak kita inginkan gitu cuy. Jadi lebih akurat gitu. Terus ada info mengenai item glider di game Free Fire. Huh? Jadi ada pembaruan atau update pada item glider Jadi nantinya glider akan turun lebih cepat saat berada di atas ketinggian 38 meter Dan juga diinfokan bahwa glider akan kembali hadir di mode ranked wow. Kalau menurut gue kemungkinan tidak pas selesai update ini ya Bisa jadi beberapa waktu mendatang baru item glider hadir kembali di mode ranked Ini yang ditunggu-tunggu player-player ngendok nih ya kan Buat ngendok di atas gedung-gedung tinggi gitu kan Waduh <tik> Terus ada pembaruan untuk kendaraan yang ada di game Free Fire Nah, jadi nanti kendaraan yang ada di game Free Fire akan menjadi lebih cepat dibandingkan yang sekarang cuy Seperti kendaraan sepeda motor, mobil jeep, mobil tuk-tuk atau bajai Mobil truk atau mobil monster akan ditambah kecepatannya sebesar 10 km per jam Waduh, auto balapan nih Terus ada penampakan kotak yang mirip seperti berangkas pada pulau tunggu di game Free Fire Wah, bau-baunya akan ada event baru nih Ntar kalau ada info mengenai apa dan event apa yang berkaitan dengan berangkas ini bakalan segera gua share kepada kalian semua jadi tungguin aja ya cuy okay. untuk info pembaruan map Bermuda 2.0 pet baru Penguin di sini nggak gua bahas karena tidak sedikit dari kalian pasti sudah mengetahui gimana sih tampilan map baru dan penjelasan pet barunya ya kan terus akan hadir event mission baru spesial anniversary Free Fire yang ketiga yang dimana kita diajak untuk membangun kembali map bermuda yang telah hancur Dengan cara menyelesaikan misi-misi yang ada pada event ini Dan pada event ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali item-item atau hadiah keren dengan gratis cuy Jadi nggak sabar ya nungguin update besar OB23 ya kan terus ada penampakan mode baru atau apa nih cuy kurang tahu aku nih pokoknya penampakan di pilihan mode ada pilihan begini cuy buat kalian yang tahu ini mode apaan bisa komen di bawah ya atau jangan-jangan ini tempat misi membangun kembali map bermuda kayak gitu kali ya